Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Channel Butang Di kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan Cara mengatasi Jam tayang channel youtube kita Drop Atau menurun Oh iya teman-teman mohon maaf Jangan lupa Di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel kami Kembali lagi di pembahasan mengenai tata cara Mengatasi jam tayang channel youtube kita ngedrah. Ini secara pribadi cerita ini ya teman-teman saya melihat video-video kita sendiri lewat RDP atau lewat aplikasi-aplikasi yang menayangkan Youtube dengan kita melihat video kita sendiri tanpa login terus menerus berulang kali untuk melihat video kita dan sewaktu-waktu kita beri Dan hasilnya apa teman-teman? Jantai yang kita ngedrop Dan ngedropnya pun sangat gratis Dan kita coba Membuat email Untuk melihat video kita sendiri Untuk subscribe video kita sendiri dan hasilnya pun paten teman-teman jadi intinya teman-teman di video kali ini kalau ini untuk para youtuber pemula supaya jam tayang channel youtube kita nah, nggak drop teman-teman harus login diusahain harus login entah itu menayangkan lewat ndp atau aplikasi-aplikasi yang melayangkan youtube Teman-teman harus lonceng Untuk mematenkan Jam tayang channel youtube teman-teman Sekiranya cukup informasi ini Dan mungkin sangat berguna bagi teman-teman Yang mengalami Jam tayang channel youtube kita Hai saya pribadi sangat terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe yang udah support channel kami tanpa teman-teman channel kami tak ada artinya apa-apa akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh